Waduh huh? Anjir Udah 10 menit Kayak apa ini Si Ghibli Wah halo ma Bro ketemu lagi di channelnya si nih kita kali ini akan membahas game Age of Empire 4 buat teman-teman yang punya GPU kentang kayak gue di 4 gb lu akan kena warning ma Bro tapi nggak usah khawatir lu bisa setting secara manual nanti dikasih petunjuknya dari websitenya Age of Empire Official ma Bro jadi kalau misalkan kena warning kalian bisa setting untuk di dalam folder gamenya ya Bro ya nah ini caranya kalian bisa coba tengok aja langsung sendiri itu pun kalau memang Uh, GPU nya masuk ke dalam minimum spek ya bro ya jadi hati-hati jangan sampai kalian salah juga untuk settingnya karena ini bisa menyebabkan uh, kesalahan fatal. oke okay, kalian bisa pelajari sendiri ini nggak susah juga yang pasti sih kita akan langsung kontrol juga, cek gameplaynya seperti apa dan memang kalau memori kalian RAM nya menggunakan DDR3 atau DDR4 itu minimalnya adalah 8GB bro grafisnya aku setting ke medium jadi nggak burik-burik amat ya yang pasti sih permainannya lancar aja oke langsung wes go magro Oke okay, di awal permainan kita akan menemukan loading yang gak sebentar <laughs> Ini gue pasti skip-skip aja gila lama banget Dan welcome to of Empire 4 ma. Bro makasih banyak gue ucapin gue bisa mainin game ini Karena dikasih oleh temen gue Bro Cloud Snap Jet Makasih ya bro yang udah support Dan jangan sampai lupa kalian pada saat mulai itu Brightnessnya agak dikedein indikit lah ya Agak-agak dicerahin dikit Karena emang ini agak gelap nggak uh, tahu ya kalau pakai monitor yang mahal ataupun yang bagus uh, uh, di atas LED itu udah pastilah uh, perfect nggak mungkin perlu lagi nambahin itu karena itu udah standarnya ya ya sudah uh, awalan tuh kita pasti ngikutin tutorial dulu gue pengen tahu bedanya apa untuk secara basic ya kita kan bahas basic doang nah, di game E, pertama ini konten. Jadi e, kalaupun again. misalkan ada perbedaannya They kita akan bandingkan dengan Age of Empire 2 ya yang HD ataupun yang lawas ya karena e, setahu aku ngelihat e, e, apa informasi dari official resminya status, itu engine yang digunakan tetap menggunakan engine Age of Empire 2. Ingat Bro, jadi teman-teman yang udah expert di Age of Empire 2 lu nggak akan bingung lagi untuk mainin game ini. Ya cuman tampilan grafisnya memang lebih oke okay bro dibandingkan Egg of Empire 2 yang HD ya yang hanya uh, lebih halus sedikit Kalau ini bener-bener berbeda banget dari jenis bangunannya dan dari cara gerak uh, karakternya juga Ini gue lihat ini kebilang cepat padahal belum di-upgrade jamannya masih town center zaman pertama Jadi uh, ini kayak seakan-akan udah di-upgrade kalau di Egg of Empire 2 ini adalah zaman kedua harusnya dengan geraknya para MP ataupun manpower di uh, zaman satunya uh, AO4 ini ya Oke okay, kita bahas yang paling penting itu satu untuk food gathering Makan kemudian kita harus bikin pastinya uh, meal uh, Nah ini uh, kita lihat juga bentuk ngebangunnya Gue juga belum tahu ini dia ngebangunnya lebih cepat apa agak lambat Wow, cepet banget, bro. Ini memang berlima, walaupun hanya buka, buat mil, tapi ini cepat banget. Jadi, uh, paling lu tinggal atur strategi aja. Kalau di aoe 2 uh, gue biasa main. Untuk masalah penebang kayu ini, harus ada 10 orang. Itu gak boleh diganggu, lu gak boleh tarik-tarikin. Pada saat sebelum zaman ketiga, itu penebang kayu itu butuhnya 10. Dan untuk gatheringnya, untuk makan, uh, cari makan itu adalah 5. Dan kalau udah mau nyawa ini nyawa bukan ya atau atau bikin apa ya gandum ya ini ya kalau nggak salah gua lihat uh, itu lima juga jadi balance bro nah, entah kalau untuk bangunan yang lainnya tapi gua udah bisa langsung nebak oke okay, ini udah sama dan building house juga pasti sama uh, cuman ininya aja uh, yang ngebedain itu untuk uh, mineral ya untuk nyari mineral yaitu segede gaban itu batu emasnya uh, nggak bisa sebongkah-sebongkah diambilinnya untuk uh, manpower nggak kayak di Age of Empire sebelumnya ya. Jadi langsung blok gitu loh. Nah, kalau gua lihat ini pola seperti ini untuk pindah zaman, dia dilakukannya bukan dari town center, Bro. inget Bro. Dia pindah zamannya dari orang. Jadi kalau mineral lu udah nyampe uh, sesuai kebutuhan untuk pindah zaman, lu harus bikin landmark. Ini namanya landmark. Berarti harus ada kantor pemerintahan itu langsung naik zaman gitu loh, Bro. Dan dikerjainnya sama uh, manpower ya. Oke okay, kita langsung kembali bahas mungkin untuk bangunan armada perang Nah kita ini udah bicara masalah armada perang ini gue paling kampretos ya Karena posisinya barak itu di awal zaman sampai zaman terakhir malahan hanya sebagai syarat Gue jarang banget pakai karena terlalu rapuh Jadi rata-rata gue pasti pakai uh, horse riding ataupun para archer ya Dengan upgrade dari uh, ininya dari equipnya Okay dah, kita langsung tester aja, langsung main sama AI, ya, sama komputer dengan e, kesulitan tingkat kesulitannya standar aja Karena menurut gua yang paling realistis, Engine Age of Empire 2 itu adalah e, standar untuk tingkat kesulitannya Karena begitu hard ataupun hardest, wah itu udah masuk akal, gue pernah buka mapnya nggak di hide gitu jadi gue liat itu cepet banget buat buat ini ya buat tentaranya gue nggak ngerti kayak apa dia pasti pakai cheat gitu <laughs> nah gue pengen uh, coba moga ini bener benar sama ataupun standar aja ya bro ya gue sengaja milik timnya dan ini nggak bisa banyak pilihan untuk deathmatch dan lain-lain itu belum ada gue nggak ngerti juga nanti kita bahas di next episode ya bro ya yang pasti sih kita ini secara basic aja yang utama yang pasti pada saat permainan awal lu nggak blank Oke okay, ini seperti biasa gue pasti nisahin ada 5 orang untuk cari buah dan 5 orang untuk cari kayu di awal-awal. Cuman karena gue lihat ini orang-orangnya bergerak cepat dan pola zamannya juga menurut gue sih sangat apa ya. Sangat ekstrim ya menurut gue ini udah kebilang lu bener benar harus ngatur manajemen waktu. Dan di awal itu rumah tuh minimal udah harus bikin 2 apa 3 rumah lagi. Gitu. You nah on sih. Aduh, Scottnya goblok ah, apa ini? Ngapain kambing gua dibawa ya? Astaga. Nah ini salah satu keganjilan AI nya ya. Oke okay ya, nggak apa, apa lah ya. Maksudnya gua tuh kalau udah dapat kambing tuh harusnya mendingan gak dibawa ya. Kayak Age of Empire 2 ya, itu kambing yang ngikutin Scott. Waduh, oke okay lah kita lanjutin di sini. Baru aja 10 menit, gebleknya. gua udah keserang lagi. Parah bro, gua baru bikin itu skirmish untungnya nggak terlalu telat gue ini. Dan semoga aja airnya nggak terlalu cerdas ya, kayak kayak engine yang lama. Jadi agak goblok gitu pada saat nyerang bangunan tuh, udah aja diem di situ ya. Nah, gua buru-buru pindahin orang aja ke sini nih. Oh iya, ternyata dia masih belah blah bro Aman, aman Berarti gue tinggal bikin town center aja Dan ini kekurangannya town centernya gak ada lonceng bro Gue bete bro makanya mati langsung itu gak ketahuan Itu karena di town center gue gak bisa ada shortcut untuk lonceng Jadi buat manggil para pekerja untuk sembunyi masuk ke dalam castle uh, Ataupun ya uh, town center ya Bukan castle, beda Emang castle beda <laughs> Aduh Ya sudah lah <laughs> Ini di zamanku dah, gua udah diserang kayak ah, apa ini? Ini moderate eh, intermediate ya, berarti standar lah ya. Apalagi kalau yang hardnya, kayaknya dia munculnya keluar dari dalam tanah ya, bro ya, kayak zombie gitu bisa-bisa. Huh? <laughs> ya udahlah, ampun deh ya. Tapi semoga ini nggak diseret jalannya ya, karena gua sering mainin game hardest untuk di Age of Empire itu kayak diseret jalannya, cepat banget. Itu kayaknya ngebug. Nanti gua komplainin ini ke uh, developernya, bro. Oke okay deh, mungkin informasi dasar ini eh, cukup membantu Nanti kita review lagi di episode selanjutnya Dan mungkin gue mau live streaming juga nanti eh, Gimana anak-anak ya, sambil ngobrol apa aja lah eh, Dan supportnya juga makasih Yang jangan sampai lupa itu kalian subscribe Yang belum subscribe <laughs> Dan berikanlah jempol menandakan bah bahwa kalian sangat menyukai eh, eh, channel saya tidak menyukai pun kagum lah <laughs> kagum dengan kegoblokan gua anjir lihat itu udah diserangnya Habis-habisan dan gak habis-habis bro ini per menit begitu ma mati semua kena tawar e datang lagi kayak apa ini ampun dah banyak aduh kambing aku bro bro kambing habis oke lah nah ini mungkin blacksmith ini penting banget ya kalian awal main tuh harus langsung upgrade begitu dapat bangunannya upgrade semua Oke okay bro, makasih banyak yang udah nyimak dan itulah informasinya sedikit aja nanti kita mainin di live stream. Uh, dan yang pasti di game ini lu akan ngalamin kehancuran karena sangat agresif sekali di mode standar aja kesulitannya dia udah nyerang di zaman kedua, bro. Ingat di zaman kedua di Egg Empire itu paling banter itu di zaman ketiga, paling cepat itu pun mongol kalau salah negaranya. Jadi kalau di sini ini udah pasti kalau lu udah keserang duluan di zaman kedua, itu per 5 menit uh, walaupun lawannya ngalamin gagal hmm. tapi hmm. akan datang hmm. lagi-datang hmm. hmm. lagi. lagi jadi uh, lebih baik kalian jangan sampai lupa untuk nge game gamenya aja kalau main solo ya bro ya sebelum berlatih di multiplayer gue nggak kebayangin nggak kayak apa gue bakal jadi perkedel ini main multiplayer dengan pola gameplaynya seperti ini oke okay, see you again sampai jumpa yeah, lagi bro. di konten selanjutnya gue pasti akan liput uh, dan review beberapa informasi semoga bermanfaat buat kalian dadah bye bye bro see you Wow. Jangan <laughs>